Beginilah potret kehidupan Bapak Kusno, warga desa Wonogerto yang merawat sang ibu yang sudah berusia 100 tahun. Bapak Kusno masih sangat telaten dalam merawat sang ibu di usia 54 tahun yang kian semakin menua. Dengan tangan-tangan terampilnya, ia menyuapi sang ibu. Dalam rumah ini, Bapak Kusno hanya tinggal berdua dengan sang ibu, sepeninggal istri Bapak Kusno. Beliau menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Pusno, hmm. jeneng Pusno, Pak Pusno, jeneng Gulo. Hmm. umur saya ketiga, lah. pun RT, RT, tunggal RW, Tiko, hmm. merawat, Pak, mak lagi, tak, lepas hampir, tahun 20 tahun, dua puluh tahun. Le ndoy dolang niku dolang ngeten niku hampir gak asal tau Dolange to gak asal tau Dinten neng mboten tau nyampe kaya yo yen niku Anak terakhir Terakhir Kitae berapa Dulur kula sing pejah iku nek mboten ketah nek mblepas iki kawan sing itu sekawan sing pejah bar kula yuk kula tasih urip nggih jam 6 jam 6 jam 6 pagi ngaten iki mboten ado sadu niku bedug tok ngaten iki dulang kalau tuh tunggu kalau cekinnya matahari, betul. Mm. Oh, kalau bingkang di lahiran kan masih ini boten-boten mak kan boten-boten tuh, air darah daging air susu, darah daging air susu kan tuh kok mak kalau kan balas putih. Bong tuwo, serong tuwo, belai, pulo tanya bolen putih pulo kembang pingin lu sorong karna betu Eh, kesabaran <hesitation> telaten sabar dirata, <hesitation> kalanya sabar sabar telaten kulo dirata Kulo pulo kosoi manitai. Puasa ku lalu pensennya, kutu istiqomah kala pedot, hampir hampir bedong tahun, persennya ni kutu kala pedot, oh ya licin senan ni gula puasa, kacakan nitikung yang pun, paten pun, loh pengen Maru, sadar gue emak gue lo, gue nggak kuat mengelawat gue lo, gue pun sadar iya, aku benci orang ini, gue lo benci, menyesal, penyesalan, keton guri gue lo benci. Lah, mau benci wadid wanita -wani rumah, harus kalau ikut, harus nggak batet kote, gue lo pun sadar yang bener lah nilai rumah. Balas putih gue, kuatik gue lo kan diwali, ini gitu, kutuk ngaruh buat bung ngaitin gih, ngaitin gih, lo ya buka titik awal ya. Okay. Umur itu kayak di sakiti, apa di masih di, diperpanjang. Cari nguruki ini kan dungo, okay. kan dungo. Ya di kayak tirakat tahu lo pak ini di, dipasai, ya dilek, ya lek. Boleh di ya mboten mandai, ya di mah biyen kan cara ya, ngono kan tau loro nemen kula biyen kan cara ya, ngono lek dosi kesalanku lho tak dosi niku marang udan an rodrok wis dijogeti ang aku lho rong dina dijogeti ang kan nemen marang ngono kula ya jauh nang ya, yo jauh nang ya, ya, pangeran lah ya ngono diki cara ya, kombodo-kembodan dia ya, ditikani kemudan ani alhamdulillah pe ani bicara dulu gini saja itu cukup sementen mawon pertanyaannya pak Matur suwon gue lo salah sebut tadi ya gini buat apa nama nama materi suwon gini aku yeah. kan gadget fashion ini sa gini ah buat apa apa Matur materi suwon nih gua u pun jelas lo pak Matur suwon gue kan gadget fashion Indonesia. Menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, suan sangat menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, asal menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, ini menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, menggigit, kabeh lah barokah amin amin